Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak Mujib, terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan malah serta berbagai macam penyakit. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay, di sini ada sebuah video, yaitu Ustadz Badlishah Syah Ala Udin, daripada channel Tazkira Ustadz. Jangan lupa untuk di-subscribe, guys. Support. Terus Tazkirah saat ini Dan ya judulnya adalah Ramai tak tahu kenapa Maju di para Nabi pandai mengembala Kambing guys Oke okay, saya penasaran sekali Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Saya ingat lagi bulan Mac tahun 2013 mm -hmm. History channel uh, Dalam es 555 salah saya dia ada buat 10 episod mini series dia panggil The Bible. Kalau tuan-tuan rajin nonton YouTube ada lagi dia simpan dalam tu tapi saya kata tak ada ah. Kalau tengok TV boleh buka translate tu. The Bible ni dia cerita start daripada Adam sampai Isa. Walaupun cerita tu tak semuanya tepat berdasarkan pemahaman kita mengikut Quran tapi secara umum cerita tu divisualkan. Hmm. saya tertarik bila episod tentang Exodus, Exodus tu cerita tentang bala yang turun pada orang-orang Mesir itulah cerita Makat Bekorak episod Exodus ialah kita selalu baca tapi first time dapat tengok divisualkan memang ngeri tu lah, ngeri sepuluh bala tu, bila yang macam anak sulung tu, lagi menyedihkan, termasuk anak Piraun pun mati juga, dia punya tengku mahkota dia, bayanglah ketika itulah Piraun serendah Bila belalang, dia lawan lagi Musa. Kena bala air merah, dia lawan lagi. Tapi kena anak dia mangkat, dia serendah. Dia kata, Musa munak nak gigi lah. Musa pindah. Bila Musa dah pindah, ada pula dia punya penasihat sepuluh sesulit apa, cocok pula lagi. Tuan ku takkan nak biar lagi, pok-pok ni, kuah pok ajar ni. Betul tak ya, tak ya. Mau kejar, tu dia kejar sampai ke laut pula. Musa marah, kek gawak dah lepas ni kejar pulak lagi, dah kena pulak bala seterusnya, laut pulak matikan semua dalam cerita tu ini series tu dia tunjukkan orang Yahudi ni macam mana dia boleh selamat ni pahaman dalam kitab Taurat dia orang ha? dia orang tanya Nabi Musa bala apa lagi nak turun ni kat Nabi Musa anak-anak sulung akan mati, habis kita mati belakang, kalau malaikat yang cabut nyangu tu kena, mati juga lah Habis macam mana nak suruh dia kenal Nah Musa pun dia kata gini Sembelih kambing biri biri ha, Sembelih kambing biri biri Ambil darah Darah tu calik sikit pada anak awak Lepas tu Belen tu awak pangkau depan rumah macam cerita Alibabaw. Tak apolah. Mungkin Piramidi, meja Exodus agaknya. Boleh juga pangkau. Abrahamli gitu. Jadi malaikat tu lah, lalu kampung Yahudi, tengok banyak pangkau jangan usiklah. Dia masuk Kairo habis mati. Mak Kairo ni bukan cerita di Kairo, di Aswan, belah selatan Mesir. Tamadunnya di situ bukan di Kairo sekarang Jadi tu pemahaman dia kita respect lah pemahaman dia tapi secara umum benda tu wujud wujudlah. Baik, selesai bab itu. Bila nabi Yahudi diberi cerita, oh kita orang dulu ini masa ager inilah kami diselamatkan ni ni ni. Jadi nabi Musa setiap kali anniversary dia akan puasa. Itu yang kami ni gembira sangat. Nabi tiba-tiba macam tak berapa berkenan. Antas dia pun kata, fa'ana ahabkun bi Musa minkum. Fa sama'hu wa amara bisiyami. Kata Nabi, eh sedang sangat awak macam gembira tak tentu Allah. Kawan ni lagi rapat dengan Nabi Musa. Kami ni lagi gening dengan Nabi Musa. Betul, ha, pujir kita. betul cerita. Kita puasa juga. Ha, semua-semua puasa belaka. Nabi pun ajak sahabat puasa juga. Sebab Yahudi macam ek eh, sangat. Dia rasa Nabi Musa tu hak dia. Ha anginlah, bukan kata angin kan macam Nabi kita panas baran pula. Tapi macam bengang ah, eh dia ni lebih-lebih pula, dia seorang rasa ingat dia tu Nabi Musa, geng dia kita pun geng dia juga, seolah-olah begitu apa sebab Nabi mengatakan kami lebih berhak dengan Nabi Musa ataupun baginda sendiri lebih berhak dengan Nabi Musa pertama dalam konteks pribadi Nabi sendiri, pertama Nabi Musa dan Nabi kita professionnya sama yaitu Nabi dan Rasul Nabi dan Rasul dan Rasul pula dia dengan Nabi Musa kategorinya ranking tinggi Ulul Azmi sama tu top 5 kalau askar dia ni elite SOF lah Special Operation Forces elite punya askar mana dalam 140,000 Nabi elite punya Nabi 5 sahaja yang betul komando pun punya Nabi lima sahaja Orang bahas kan, Ulul Azmi ni siapa yang bagi istilah Ustaz ke? Suku-suku hati je ya, letakkan istilah Ulul Azmi ni. Di Ulul Azmi ni, Allah rakamkan istilahnya secara umum dalam Quran. Allah sebut, Fasbir kama sabara Ulul Azmi minar rusul. Maka bersabarlah kamu, sebagaimana bersabarnya para rasul yang mempunyai Ulul Azmi. Keteguhan hati. Azmi ni keazaman, Determination. Orang yang ada keazaman tinggi. Allah sebut dalam surah Al-Ahqaf... Ayat 35... Kalimat Ulul Azmi. Maka timbullah perbahasan... Perbincangan para ulama'... Siapa Ulul Azmi? Kalau ikut pandangan... Ibn Abbas... Mujahid... Qadadah... Ibn Kasir, Al-Qurtubi... Al-Bawawi... Ash Al syankriti Dan ramai ulama' yang kanan-kanan... Ulul Azmi itu... Ada lima orang. Nuh... Ibrahim... Musa, Isa dan Muhammad alaihi mussalatu wassalam ini lima paling ilik sekali lah, dulu time sekolah, bila nak exam, kita hampai al-Azmi, kita buat mimin, ya? mimin mimin lah Musa, Isa, Musa, Ibrahim Nuh, no. Gitu lah terbalik, janji jawab sudah lah dapat markah lah, kalau ikut susunya kena Nuh, no, Ibrahim, Musa Isa, boleh Nabi kita sebab apa ulama' ni kumpulkan lima nama ni saja. mana Nabi yang lain mereka berhujah dengan beberapa dalil, beberapa firman Allah yang berbeza-beza antaranya wa ida akosna mina nabiin misaqohum wa minka wa minnohin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam wa akosna minhum misabdon lillilaw. Allah telah peringatkan. Ingatlah ketika aku mengambil perjanjian dari beberapa nabi, dari engkau wahai Muhammad dari No Ibrahim Musa dan Isa dan kami mengambil mereka perjanjian yang teguh surah al-ahzab ayat 7. Jadi bila Tuhan petik lima nama ini ulama pun dah tengok Quran banyak kali petik lima nama ini jadi dia mengatakan memang inilah ulul azmi. Jadi nabi kita ialah profession sama Unit sama, department sama. Mau tak rasa, eh bengang lah orang jabatan lain belok sibuk. Aku sama dia jabatan, belok tak sibuk macam ni. Yang kedua, dari segi profession, Nabi Musa juga pengembala kambing sama macam Nabi. Ah. Sama. Exactly pengembala kambing. Dan uh, Nabi Musa ni lebih otai lagi lah dalam buat pengembala kambing. Nabi kita tak selejen dia sangat. Sebab itu... Nabi pernah sebut dalam satu hadis ma ba'athallahu nabiyan ila ra'al ghanam. Tidak Tuhan jadikan nabi-nabi ni merenkan background mereka mesti pandai mengembala kambing. Apa sebab? Kerana mengembala kambing memerlukan skill yang khusus. Orang yang boleh mengembala kambing, insya-Allah dia boleh memimpin. Okay. Sebab kambing ni dia susah kalau bawa 30 ekor, balik pun kena 30 kambing pula, kita tak boleh asing -asing. kambing kalau berasing dia mati dia kena duduk ramai-ramai sedangkan ramai itu umur tak sama ada kambing muda, kambing tua kambing jantan, kambing tina kambing remaja, remaja purba macam-macam kambing ada kurangai lain-lain terhekeh-hekeh ada, hot laju sangat ada jadi memerlukan skill sebab itu semua Nabi Majoriti lah kita katakan. Ada juga yang tak mela kambing. Ikut standard lah. Nabi Sulaiman tak payah. Takkan nak hmm. jaga kambing. Dia anak raja. Dia tak ada jaga kambing. Majoriti lah. Nabi Musa, dia memang jaga kambing. Allah sampai rakamkan dialognya dalam Quran. Surah Tauhah ayat ke-18. Al-Quran Tauhah ayat ke-18. Al-Quran Tauhah ayat ke-18. Musa kata, ini aku punya tongkat. Aku bertumpang, bertumpang pada tongkat aku ini. Dan aku pukul daun-daun untuk dijadikan makanan kepada kambing-kambingku. Nabi Musa memang pior jadi gembala kambing. Ulama bincang, berapa tahun Nabi Musa jadi pengembala kambing? Quran menjawab dalam surah Al-Qasas ayat 27, Antak jurani zamaniyah hijaj. Hmm. Nabi Shuaib dia minta Nabi Musa masa nak kahwin dengan anak dia mu kerja dengan aku 8 musim 8 <laughs> musim ni satu musim setahun maknanya 8 tahun dia bertugas jaga kambing 8 tahun fa in atmamta ashran famin indik jeh kata kalau mu ekstra lagi 2 tahun bonuslah untuk aku untuk engkau jadi antara 8 hingga 10 tahun Nabi Musa jaga kambing. Memang terror betul lah. Jadi tu sebab Amal. Nabi kita macam angin je rasa bila Yahudi ni macam eh sedap sangat Musa rapat <laughs> dengan kau. Ni kata ni aku kembali kambing sama dengan dia. Dia ni juga hulu lazmi sama dengan aku. Dia ada sens hopilongi lah dengan Nabi Musa alaih salam. Okay guys, itulah tadi Ramai tak tahu kenapa majoriti para nabi pandai mengembala kambing Ustaz Balisyah A'la Udin Dan memang daripada dulu-dulunya juga Kita belajar masa sekolah, masa di kapal dokus pesantren Bahasanya para nabi ini pandai mengembala kambing Macam tu Sebab kalau macam sekarang Ada pemimpin yang boleh mengembala kambing berarti dia akan apa nama ya boleh lah untuk memimpin seseorang ataupun memimpin uh, suatu kaum macam tu dan memang kambing tu kalau saya dulu pernah uh, juga mengembala guys tapi memang tak banyak cuma 5-4 kambing lah dan memang susah sangat lah pagi-pagi kita kena uh, pergi dekat apa nama tu dekat sawah kan dekat padang rumput lepas kita letak kat situ nah Siang-siang kita bagi air Lepas tu sampai sore pun Sore kita petang lah Petang uh, kita ambil air tu Kita ambil kambing tu Lepas tu bawa balik Tapi terkadang dalam masa balik tu Ada yang ke sana, Ada yang kesini Lepas tu memang susah lah Kalau saya cakap memang Gembala kambing tu memang susah Tapi ada juga istilahnya Atuk saya tu memang uh, Dah pandai sangat Kalau kambing tu dia Tak ikat pun. Tak ikat pun dia bagi. Oh sini sini pulang. Pulang dia kambing itu. Allah. Kalau saya tak boleh. Kambing itu mana-mana. <laughs> Oke okay, itu saja video kali ini. Semoga teman-teman suka. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe dengan saya. Dan saya Dudri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.